Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sa'id 77 Buat kalian yang belum subscribe Like, comment, dan share Ya tolonglah Hehehe. Dan Jangan lupa klik notifikasi yang berbentuk lonceng Agar kalian tahu Video-video Update terbaru saya dan jangan lupa di follow instagram, tiktok Disitu juga saya upload -up video, video pendek dari potongan youtube ini Ya, tolonglah di follow <laughs> Disini saya akan menjawab curahan-curahan hati para random-random publik Pastinya bakal seru ya kalau enggak seru ya ya udah nggak apa-apa ingat gue kan menghibur kalau nggak terhibur ya sudah sudah-sudah terhibur lah oke langsung saja ke videonya yang pertama itu uh, ya kali gua mandang fisik mandang kamu aja kagak kuat wah boleh-boleh-boleh <tuh> Ya kali Mandang fisik Mandang kamu aja gak kuat <tuh> Emang se sepesona apa sih Mereka itu Sampai kamu kalian gak kuat memandangnya Menurutku sih kayak Kita boleh kayak gitu sama Siapa yang kita idamkan Siapa yang kita idolakan Siapa yang kita kagumin Tapi Ketika dia tidak melakukan feedback atau apa Takutnya kalian nanti Kayak ngerasa tersakiti itu. itu Jadi menurut gua ya Jangan berlebihan lah Secederanya aja Sewajarnya Jangan Kayak ya kuat lah apalah ah Bye bye bye Keceraan kedua lihat dia buat story rasanya pengen saya komen biar bisa cetan lagi tapi aku ya mikir dua kali lah yang kemarin aja belum dibales, Aduh Haha, <tuh> itu perkara sulit gini ya kalau lu misalnya jangan bikin story udah cek aja gitu jangan-jangan mikir acet ah, mana aja nggak dibalas nah, itu bocil banget pesan gue sih ya kalau mau acet ya chat aja udah gitu jadi nggak perlu mikir acet ah, gue aja yang kemarin nggak dibales ngapain gue harus balas story dia, baca dia nggak gitu caranya kalau mau acet ya chat aja nggak apa-apa <tuh> kalau misalnya kamu mau nggak acet ya itu urusan kamu Soal -soal kalian sih. Kalau aku sih, ngecek ngecek doang, ngapain mikir mikir kayak gitu mah. Ya, perlu kita pikirin. dulu tentu kan yang kita maksud mikir, -mikir kita, lagi gitu doang. Kalau mau cek ya cek aja gitu, enggak mesti kita mikir buruknya dia lah, enggak basi bro, basi. Ketiga. Apakah cowok Akan dihargai dan dirajakan Jika Dia ganteng Dan punya segalanya Benarkah Begitu bang Ini nih Ada benarnya ada enggaknya Benarnya Ya benar dia ganteng atau dirajakan Dan salahnya Kita nggak boleh menyamakan sifat atau sikap orang itu sama, tidak boleh kadang-kadang orang itu kan beda-beda sifat, beda sikap ya kita, banyak kok yang gak ganteng istrinya, pasangannya cantik, banyak gak mesti ganteng ketemu cantik, gak mungkin Seharusnya sih ya ganteng ketemu cantik. Kalau ganteng ketemu ganteng, lu homo bro. Kalau cantik ketemu cantik, itu namanya lesbi. Namanya ganteng itu ketemunya cantik. Namanya si ganteng itu harus dirajakan. Kalau si cantik itu diratukan. Bener sih benar. Emang kita harus ya harus ganteng, harus punya segalanya. Ya, segalanya itu apa gitu kan maksud dari segalanya ini kan ah, maksud segalanya ini apa? kita udah latihan, effort atau apa gitu kan yang, pertama. yang kedua, lu punya segalanya ini entah kayak punya mobil punya rumah, punya uang minimal uang lah kan kalau punya mobil doang kalau nggak punya uang gimana sih minyak, woi. benar juga. nah mereka nah kalau di era sekarang nih emang teman sih kayak droploking, punya segalanya ya minimal ganteng lah untuk di era sekarang tuh yang lagi tren-tren di TikTok, di sosial media lain lah. Yang keempat itu ada lapor pak saya mencintai seseorang tapi dia cuek lantas saya harus maju atau mundur menurutku nih ya menurutku menurutku menurutku dan menurut kalian oke okay? lebih baiknya sih maju aja terus maju terus maju kalau lu tipe cowok yang setia tulus Lu bakal maju nih, maju terus, lu gak mikirin, eh, ntar gue, nih, gimana ya, di pasti gue ditolak nih. Kalau lu mikirnya ke situ, lu bakal mundur, pasti percaya deh. Mending lu mikir, oh ya mau dia suka atau enggak, mau dia feedback atau enggak, pokoknya gue harus maju aja lah. Aku tau kok, tak jadi Langit atau daya tuhan itu pasti ada. Itu yang kotak panjang. Jadi buat kalian yang sekarang lagi deketin cewek ini, ya terus aja bro. Jangan nyerah sih kalau masalah kalau dia cuek atau gak ada kabar sadar. Lu yang ngabarin, Lu kan laki-lakiin. Lu laki-laki kan. Abarin dia. Kalau dia gak ngerespon, yaudah udah gak apa-apa. Kabar lagi besoknya. Caranya kayak ini pasti jam lu harus, dan lu juga harus paham waktu dia nih waktu dia sibuk waktu dia luang nah kalian harus tahu nih nah, intinya satu nih waktu dia jam sholat jam makan jam istirahat lu kabar dia pasti dibalasnya pasti dibalas kalau nggak dibalas <guluh> ya udah <guluh> jawabannya ya udah itu doang sih itu buat kalian, buat kalian. Saya, saya kan cuma ngasih saran, oke? Okay. Pengen terima, Bang. Apa bener saingan terberat laki-laki itu ketika deketin cewek adalah masa lalunya? Ini sulit, sulit dimengerti, sumpah, sulit dimengerti. Saingan terberat itu emang masih, gua, gua ngalami juga saingan terberat jika kita Dekatin cewek nih, itu emang benar masalahnya. lalunya Walaupun dia sesayang apapun Dengan kita Kalau Dia masih Memikirkan Masa lalu sulit Sulit banget Tapi Buat kalian yang sedang Ngalamin yang seperti itu Ya harus sabarlah Sabar, sabar Yang nah, cewek kayak itu harus sabar kita Ya, dia kalau masih teringat masa lalu Dia kayak sama orang tuh lebih ke cuek dia, cuek. Dia perhatian sekedar tiba-tiba hilang, -tiba tertimbul lagi, ngilang lagi, timbul lagi, Ngilang lagi. Ah, itu biasanya dan lebih ke apa ya? takut masalahnya itu terjadi di masa yang sekarang. Jadi, dia lebih ke ke apa ya? respect dengan apa yang telah terjadi di waktu lampau dia takut terjadi di masa sekarang jadi buat kalian yang lagi di era itu ya semangatlah harus sabar, sabar yang ditempelin tebel, harus tebel lapis, lapis, lapis, lapis, lapis, lapis, lapis, gitu sabarnya, sabar kalau ego, kalau bisa kita TV sini, kita kalau menurut ego gak dapet, sumpah nggak dapet. Maksudnya nggak dapet itu kan? Apa yang kita inginkan ini? Ya kita emang niat, tapi kita dengan ego nggak bakal kerja Jadi intinya itu sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar, sabar, sabar. sambal, Enggak lah ya sampai kalian berhasil lah oke okay, mungkin lima tadi yang sudah kita jawab dari curahan curahan hati mereka mudah-mudahan kalian terhiburlah dengan video saya walaupun nggak seru nggak asik emang ya sih saya nggak nggak asik tapi enggak soal ini juga Semoga kalian terhibur. Oke, okay, sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.